Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan setiap aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan merangkum apa saja sih yang dipelajari di hari kedua pada agenda satu lansar. Adapun pokok bahasan kita yaitu: analisis isu kontemporer di unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu nah hasil identifikasi isu di unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor atau UPPKB Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu ada beberapa item yang dapat ditemui yaitu yang pertama kurangnya alat uji kendaraan bermotor yang kedua yaitu lingkungan gedung pengujian kendaraan bermotor yang kotor dan yang ketiga kurangnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor. Nah, analisis yang digunakan yaitu teknik APKL. Apa sih teknik APKL? Ada yang tahu, wahai teman-teman? Ya, teknik APKL adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat faktor. Nah, empat faktor inilah nantinya yang digunakan bagaimana bisa menemukan atau menentukan uh, identifikasi daripada temuan-temuan isu tersebut. Nah, apa sih APKL tersebut? APKL singkatan dari A. A itu adalah aktual ya P P-nya itu adalah problematik K-nya itu adalah kehal kehalayakan dan L-nya adalah layak Nah, teknik analisis isu APKL bisa kita lihat dalam analisis isu APKL bisa kita lihat yang pertama isu kurangnya alat uji kendaraan bermotor memperoleh skor 15. Kemudian lingkungan gedung pengujian kendaraan bermotor yang kotor mendapat skor 14. sedangkan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor skornya adalah 18 nah dari analisis isu APKL bisa kita lihat bahwa skor tertinggi yaitu pada kurangnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor kita lanjut kepada analisis isu yang kedua yaitu analisis isu USG apa sih USG itu? USG Panjangan dari U adalah Urgensi, S adalah Seriousness, dan G adalah Growth. Nah, pada teknik USG, kita juga bisa melihat bahwa pada permasalahan yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana di gedung pengujian kendaraan bermotor itu skornya adalah 14. Dan kurangnya petugas pelayan kendaraan bermotor itu skornya adalah 11. Nah, isu yang terakhir, kurangnya diklat untuk petugas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, skornya adalah 10. Jadi, pada analisis teknik USG bisa kita lihat bahwa skor yang paling tertinggi adalah 14. Dan ini terdapat pada kurangnya sarana dan prasarana di gudung pengujian kendaraan bermotor. Dari kedua analisis tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa masalah yang perlu diselesaikan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana di Gedung Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu. Jadi, dampak isu yang tidak bisa terselesaikan akan berdampak pada kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan asli daerah atau PAD.